gua pengen ngatur. meter meter jangan lupa like subscribe di channel padagi band oleh perang ini ada apa bulan mana? bulan ini harus sore. coba kayak liat cepon masih terus ada tadi rajuan enggak rajuan kok makan gulung-gulung ini ya, saya jangan ngerti ini di sini deh eh buat lembutan asiannya oh. dong enggak ntar ngotong mesin Potong mm -hmm. oh, nah, si, yeah. eh. uh. si. mesin enggak enggak enggak enggak enggak enggak uang enggak ngotong habis lem sih ngotongnya barangan wong kena ke batu re tadi dikotong wong yang tadi wong sih nget mesin enggak mau tiga dari kukala nang Langsung Lang gotong. gotong, Kita menaruhakanakan bae sampeanmu. Ambo bentar udah ngantuk ya. buang. Capek. mau jaluk ngomong di sini ya pasti orang gede, cuo tidak apa-apa, Ya ini, masih kilo, sepuluh kilo, malah-malah orang pada karurang Oh lak. dari tali tuh larat Terus balik ini yang, yang bos ini yang, yang, yang bubun naga hasilnya lagi di ini cukup-cukup jenis di pasar penjualan bakul terbuka kalau menangkis kan. iya rajungan, apa bos, rajungan cuma rajungan kecil-kecil. Bandung lagi ke Bandung mancing. Ada ikan kelodok. Ada cakrak, ada udang dapat bos. Cuma udangnya dapat sedikit. Bosok bosok ujung, besar dapat banyak padahal ya, jam di sini lagi murah, Bos. Kok gedang ukuran bayi itu kalau menik. Ah, ya. Nggak dapat pengasih, Jadi walaupun ya murah harganya tetap Bagi. diambil, Bos. Penganti solar. Padang ini, ada Padang ini. Ya metek bae sih kapan catnya mau nongos Terus Oh, bos udah tak? Wah, kurangnya kalau rongkap, tiga Nyomot Rosok-rosok bareng Udah bisa cuil Cerok bisa ngalak kan Ihi, uli apa ya? Oh, dari sana tidur kau langsung tarik nih nih betul dia Tunggu, ini Oh ya,